Bagi teman-teman yang ada di YouTube, dukung channel-channel dakwah. Terus subscribe. Bukan cuma channel saya. Semua channel yang bermanfaat. Semua channel dakwah yang baik. Dukung akhid dan Ukhti Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudhu? Enggak. Kecuali antum syahwat. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram. ya Kalau tidak diikuti dengan syahwat dan tidak sengaja kalau yang bukan mahramnya istri di sini sengaja pun tidak apa-apa asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal. Enggak batal. Tapi kalau sengaja memegang nah gitu maka itu masuk dalam ya, berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja enggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari Ya, yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa uduk lagi. Ya kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat maka tidak batal karena tidak ada syahwat kecuali syahwat antum lebih tahu gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal syahwat atau tidak syahwat gitu kan. Jadi, kurang lebih begitu gambar.